Baiklah persahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini bambu akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya vitamin bahagia dari idola saingan kita Di kabar pertama persahabat ya kita sudah mendapatkan cidukan vitamin nih Persahabat ya Bunda Lesi lagi asik makan ya Masya Allah makan yang banyak Bunda L Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik Amin Masya Allah Bunda lagi makan bareng keluarga Dan kita lihat tuh Tenovi juga ikut ya Yang bilang Tenovi gak ikut Tehnovi ikut umroh dengan Bunda Lesti dan keluarga Lagi gendong abang El, ya, Masya Allah sehat-sehat semuanya Atau henti mendoakan yang terbaik Momen ini pun unggah kembali oleh aku rosa Al-Fatih 26 Tentunya di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari akun Norlay Li Sulaiha mengatakan, ternyata Tenovi dibawa. Wah, wow, persahabat ya, ternyata Tenovi dibawa nih. Umroh bareng. Kita lihat juga jawaban dari akun Nurhayati 733 mengatakan, iya, kan asisten dede sama bantuin ini juga Abang El, katanya. Alhamdulillah, persahabat ya. Tenovi ikut, mudah-mudahan... Keluarga besar Bunda Lesti selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga dia tanggapan lain dari akun Instagram M. Zahra 2020 mengatakan, Masya Allah cantik sekali Bunda. Nggak tahu, seneng aja kalau lihat Bunda nggak pakai make up, sehat-sehat semuanya ya amin. Masya Allah banget ya. Semuanya bahagia, semuanya dibikin seneng ketika menyaksikan Bunda Lesti ke baik-baik saja Alhamdulillah kemudian persahabat ya cidukan vitamin pun kita dapatkan Bunda Lesti lagi gendong Abang L lagi foto bareng nih persahabat ya ada Ustaz Suki juga ada kalimat yang diposting di ini di Makkah Clock Royal Tower of Fairmont Hotel Biiznillah suami kerja di sana tapi yang di dalam foto Om Teddy atau teman suami Jazakumullah sayang dan om Tendi, wah, masya Allah banget ya. Ini foto di hotel, sahabat yang luar biasa. Mudah-mudahan sehat terus dan semoga semakin banyak doa yang diberikan ya untuk Bunda Lesti Kejora. Kita lihat juga persahabat ya tanggapan selanjutnya Tentunya di ini ada tanggapan dari Ahmad Nur Sofa 07 Mengatakan Alhamdulillah, Masya Allah, Allah Semoga leslar, Abang dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Amin Mudah-mudahan kita juga semuanya selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin dan selanjutnya, persahabat, kita lihat juga di sebuah artikel dari Detik Hot yang diunggah oleh akun pecinta Persahabat, Persahabati, ya. kita lihat nih, ada artikel dari wawancara bersama Om Izhar. Ada juga ayah angkat Rizky Bilar, Izhar Wilendra, yang bersuara. Dia menyebut saat ini Rizky Bilar tengah memperdalam ilmu agama di suatu tempat. Bilar tengah memperdalam agama di satu tempat yang memang bagus untuk meningkatkan ilmu agama Kata Izhar Wilendra ditemui di Tangerang Selatan akhir pekan lalu Bahkan Izhar merasa sangsi Lesti Kejara mengalami trauma dan tak mau serumah lagi dengan Rizky Bilar Kalau trauma dia lari dong dari rumah sakit saya gini, tidak akan terpancing kalau ditanya-tanya Kan saya sudah bilang, nanti apa yang terjadi sebenarnya Keadaan sebenarnya waktu saya di rumah sakit Nanti itu setelah pengadilan, setelah bilarnya di BAP gitu, jelasnya Tuh, Itu persahabat ya, kata Om Inhar selaku ayah angkat Rizky Bilar Yang ikut memberikan suara atau memberikan pernyataan saat diwawancara persahabat dan kita lihat juga di kabar berikutnya Ada pusingan yang membuat kita semakin kagum dengan sosok Bunda Lesti, Masya Allah Bunda Lesti emang anak yang hebat Apalagi punya Abang Fatih yang sangat lucu dan mengemaskan Ekspresinya nangis, aduh Masya Allah banget ya lucu banget Abang El Mudah-mudahan sehat terus, nanti nantinya mendoakan yang terbaik pokoknya untuk mereka Luar biasa. Komentar semangat dan support pun diberikan. Di antaranya dari Akul Rizki Mubarok 2405. Bangun dede bangkit dan semangat. Matanya nggak bisa dibohongin ya Allah, ya Rabbi. Berilah Lestiani binti endang muliana kesehatan panjang umur. Kesehatan lahir batin, amin. Masya Allah luar biasa doa, support dan dukungan yang diberikan. Memang terlihat dari matanya Bunda Lesti nggak bisa dibohongin lagi persahabatnya. Hanya doa yang selalu kita berikan untuk Bunda Lesti Kejora. Selanjutnya, kita mendapatkan cidukan yang sangat membuat kita bahagia banget ya saat BBL, Bunda Lesti lagi makan di restoran. Kita lihat nih dia aksi lucu dari Abang Fatih Masya Allah. Abang Fatih lagi di atas meja. Ini mah gemas banget, persahabatan dia ya. Allah luar biasa. Lagi-lagi dibikin happy dan dibikin semangat oleh abang. El sudah merindukan sekali tentunya, momen-momen seperti ini. Cidukan-cidukan vitamin yang sangat membahagiakan luar biasa. Berikutnya juga, persahabatan ya, jadi tegaskan oleh AKP Norma Dewi saat diwawancara mengenai permasalahan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. AKP Nomor Dewi. Menyampaikan Semua yang akan menjawab itu adalah barang bukti dan saksi-saksi Sudah ditegaskan persahabat ya Semuanya yang akan menjawab itu adalah barang bukti dan saksi-saksi Yang Alhamdulillah barang-barang bukti dan saksi Pokoknya sudah lengkap persahabat ya di kantor polisi Mudah-mudahan ada titik terang Mudah-mudahan permasalahan ini menemukan jalan dan menemukan solusi yang terbaik. Berikutnya kita lihat juga di unggahan Dr. Puspa. 6 jam yang lalu, semalam, tepatnya para sahabat mengunggah foto bareng Bunda Lesti. Ini momen saat main badminton. Sembangan, support, dan dukungan dari Dr. Puspa luar biasa untuk Bunda Lesti kejora Hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di unggahan ini. Diantaranya dari akun Instagram. Eshya Numareta mengatakan, amin ya Allah, semangat bunda lesi kembali, tertawa bahagia, kami merindukanmu dan abang Fatih. Kita lihat juga dari akun Indri 21972. Amin ya Allah, kasih semangat buat dede ya bu dokter, harus bangkit, masih muda, cantik, punya prestasi, baik gak neko-neko, Masya Allah luar biasa. Pokoknya kita selalu dibikin bangga oleh sosok lesti kejaran.